Maka sabar, wahai saudara-saudariku. Sabar, wahai diri ini yang sedang berbicara. Dengan ujian-ujian Allah yang silih berganti terjadi kepada kehidupanmu. Allah ingin lihat seberapa kuatnya engkau menghadapi ujian-ujian Allah. Dan memang begitu. Tidak ada orang yang berhenti dari ujian semua episode kehidupan kita adalah ujian sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulunafsin maut, turjaun, semua dari kita mati akan kembali kepada Allah, dan Allah akan mengujimu dengan keburukan, dengan kebaikan, dengan kesedihan, dengan kebahagiaan. Allah akan uji dengan air mata, dengan tawa, Allah uji dengan miskin, dengan kaya, Allah uji dengan sakit, dengan sehat, dan hanya kepada Allah lah kita kembali.